Ku sawang sinawang, ojo ngrosan jenengan sengsoro ijen. Ngearba balapan sengsoro, aku ya tuh raka kalah banget lah. pertandingan sengsoro, gitu. Jenggan sih sawah aku sawah kurang jenengan duwe di aku kurang tuwe. Aku umur switak papat melaku urung tahun di penggaweannya tenanan. Kalau tahu tadi wartawan tahun 72 75 sampai gaji terakhir saya petangnya buli rupiah. Kalo naik mangan niku seket, satu kali makan seket rupiah Jadi sego karo sayur, mbu sayurnya sok tempe, sok terong, sok pos, pokoknya waton niku Niku rong puluh rupiah, naik tandu lima belas rupiah, jadi terong puluh lima rupiah Teh panas sepuluh rupiah, sisa lima rupiah ya, dari lima puluh itu sisa lima rupiah kerupuk lorong sehari saya makan itu lima puluh kali ikan tiga kali makan jadi meng satu sakit adalah gaji saya empat ribu lima ratus sebulan sampai hitung dewe cukup opora. dan kemana-mana orang soal gua orang soal ora mau angkot orang ojek orang no yom ya laku jadi sehari itu jalan itu sekitar dua puluh kilometer setiap hari rata-rata turun -rata. menaik antar kota kulan gua jogja magelang melaku sering Jogja watas melaku sering mulakan ponorogo Mediun ponorogo Mediun melaku gontor Mediun melaku jombang tembisa kan kula-kula ngelaku ibu kula niku ditinggal bapak kula bapak kula umur petang puluh Songo anaknya jadi ibu kula niku meteng gendong bayi karung gandeng cah jilai, ini ku niku nanti ibu kula mesti ikinnya mesti meteng, karung gendong bayi terus nonton bocah sing, kang masih sing, sing di sing di gendong niku, terus menerus sampai lima belas orang, saya saya nomor empat jadi adik kula suelas okay. dari satu ibu okay. ayah saya meninggal dalam keadaan Bukan hanya tidak punya apa-apa, tapi punya hutang sangat banyak. Dalam tiga tingkat zaman semono urung ono miliaran lah. Zaman semeno, utang jutaan, ono sing utangnya atusan ewu, ono sing utangnya puluhan ewu. Sing puluhan ewu, urung karena kebayar. bayar. Opa sing jutaan. Jadi ayah pulau, orang ono, glik pulau, kalikang maskulanya, adi-adik pulau, kabeh, langsung hari itu juga berhenti sekolah. Mulai ini pulau modern sekolah itu orang merkuk. Gaya ayah, di duit tenang gitu loh dan ibu saya nyun sewula, kita enggak punya apa-apa omah jadi ayah saya itu meninggal dengan harta terakhir sertifikat rumah di sertifikat itu ada ling lingkungan rumah itu ada sekolahnya, ada masjidnya. tapi satu sertifikat tanah itu kali ayahku di digowo, Lumos, Kom Jombang, nang Sidoarjo golek bang, sing rodo larang, nyili, rodo begitu nyilih duit bali kecelakaan ayah saya seminggu baru kita temukan duitnya hilang sertifikatnya hilang oh my hilang orang diopopok meskipun tidak ada yang ngeklaim ya artinya kita bertahun-tahun itu racet lagi karena sertifikatnya serah no dan ini kumpul untuk makan sehari-hari untuk sudah kita jual semua. Wis apa wis jebutan apa lemari ku kakean ku gedhe ku cagak niku kayune didol. Sudah, ibu saya tinggal tikar sama satu bantal tok. Tikar ora-ora karpet tok. Wis ora ndae apa-apa meja kursi kabeh didol. Dadi kula teng Jogja niku nglumpuki korang gendina mungkin nek entuk seminggu kae Roto kekulo taleni Kulo Panggulnya Dan itu melakukan pasar paringarjo Di lumangan Jadi Ayah Arab Arup balapan Sengsaro bie Arup cerita-cerita Sengurara jenengan Jangan mesti tahu ramangan pirang dino Aku takon Malam pertama rasanya bie Nih ngeleh Isuk ramangan awan-malam bingi ramangan na kira-kira iso turu ha bengi duwe ya terus isu tetep yura iso mangan randu ya popo yur awan rasane piye hari kedua sore bengi menek kira-kira wakmu rasane piye panas terus piye duduk-duduk piye malam pertama isi miso-miso ha rha isi mangko iso, sorong tapi malam kedua isi rada sece lemes neng wis rada arep misuw wis ya ora kuat arep ngolongso wis ora belum ati hari ketiga malam ketiga piye caranya carane ben urang nggolek niat ono basa dinyati basa umajen ra ono kok ambening bangannya rano ono karo ngaplo ya teh ambening dinyati basa susah jenengan iku nek melarat iku ya ojo ojo aja aja ditambahi karo sedhihati melarat sedih budho ten niku nek melarat goleki piye carane ben seneng lo ben, seneng, nah, makanya kita harus punya hubungan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sing sakit melung, jenengan, sop memelih, mau seharap milih duit nampak kapolsek. Gitu? apa disini duit pendino? Jadi pokoknya nyeteng gih, nanti kita omongkan sampai ngomong gih. Nanti kita omongkan, gue biar caranya, ben, uri, bikin seger. Biar cari ure, ben, detik, ben, baterai, pe, pikiran tetap, apik ben. Tidak putus asa, kita tetap gede hati ini, ramah Salah. Saya itu kan seharusnya juga tidak di sini, nah aku ingin nuruti. opo sing aku ISO. Menurut sampeyan kulo tadi, menteri seorang. Dati presiden seorang kira-kira. Nah dibanding sing tahu-tahu pun. -tahu. Nah kulo gelum kira-kira ISO, baten. Aku jadi pengusaha gede seorang. Aku kenal Kabeh dan aku njaluk so powetik ya, aku udah tau rata loh, oh rata Kenapa Pak Harto dulu tidak tidak marah sedikitpun ketika saya kritik zaman tenanan kemudian pengusaha-pengusaha-pengusaha tenanan, tapi Pak Harto tidak pernah marah kepada saya karena karena begitu saya mau ditangkap ya mau ditangkap Pak Harto yang yang melarang untuk menangkap saya karena sebentar kalau Cak Nun itu dia ngomong itu apa adanya dia tidak punya kepentingan politik. Dia tidak ingin jabatan, dia tidak ingin apa-apa. Dan dia adalah satu-satunya tokoh nasional yang tidak pernah minta duit kepada saya, dan tidak pernah saya kasih duit ngomong menggunakan Itu Pak Pak Harto cerita kepada saya di depan anak-anaknya. Jadi besok-besok anak-anakku ini orang ono apa-apa, boleh cak nun, kayak orang-orang duit, orang-orang duit, pengen apa-apa kayak. Kayak ush Inovia, seneng Oke, kisah konde Pak Harto Nikus yang terakhir Nikus yang kulam bottom setuju, Juni, no, no pocah. Ini satu saja tokoh nasional yang tidak pernah minta duit ke saya dan tidak pernah saya kasih duit niku kalau dulu Pak, soalnya kabel niku ngarani kulot dikasih duit yang dengan lo. Ini pula masuk dalam lubung rokok, mitnah loe, aku main keung keung, belalai banget cari Pak Harto, sing nunggu keung, oke, main diri, diri nggak beo, niku ke cari Pak Harto, sing nggak baik, gitu, kisah konde Pak Harto niku. yang dengan Seneng mana orang no, no, no, mau bunroko lu kok, maksudnya dia piyo jah, gak ikut dong aku nih gue lama bunroko doang, gak terus kartu dia aneh, pengen orang bunroko ya di ojo ojo ojo ojot ojot ojot ojot ojot ojot ojot ojot nah, ojot tapi terus, ojot ojot ojot cak, justru karena saya gitu itu jadi dia malah tidak berani berinisiatif apapun kepada saya jadi tuan itu ojot ojot pak. Kulang itu seneng orang Wedo Ayu seneng, duit oke okay seneng, ya, seneng. Ya pengen sugeh, ya pengen sembarang, kalau nggak pengen, kalau nggak pengen, kalau dianggapnya persis. Ini, pengen ku nang dunia itu kalah karena gengsi ku nang kusti Allah. Boten kusti, boten ku lang, boten ku pencul ke Nah, kuih aku kuat banget soal itu. Amba dunia di geletak ini ngarep ku spiro Lekuisin yang Allah lagi nulis gede mbak nanti bila duit duit duit Nah tolong pingin pengen pingin Jadi kan ya pingin tuh rabiur siji isi situ asli nih Nah di Nah di seluruh pihak ini Ini kok nggak burung toh jani Kereso toh mas jani Wah wah Burin-burin jani ya pingin neng-neng Karena ada faktor lain Tidak hanya keinginan hidup itu ada pertimbangan Ada kearifan ada harga diri ada martabat ada kemaslahatan bersama gitu itu semua menjadi bahan untuk menimbang api eh, mangan sepiro, mangan opo rabi sopo, rabi piro orang keinginan keinginannya dituruti kita hidup bersama-sama tadi misalnya erong eh, kepingin gede ya meraku disusulai karo meripati karo nggak pengen gede kok oleh gede bangannya awae, eh. jadi berapa besar kepala, berapa panjang jari harus sesuai dengan keseluruhan badannya. Begitu juga di dalam kehidupan sosial, ojonjur oh, menonjol diwe, ampuh diwe, ora ayo bebarengan, denso, patrap lan pepantes nih so di trap bareng bareng, genin. Bismillah wes.